Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Truk yang ditunggu-tunggu Sudah di Lembata Sebentar lagi selesai Ini adalah Truk tanki yang kedua Yang kita dedikasikan Untuk masyarakat Yang ada di Lembata Insya Allah Ini jadi pahala mengalir untuk Para wakil sekalian yang telah membantu BWA untuk proyek-proyek yang sudah kita inisiasi. Terima kasih inilah penampakan kan tertengki dalam waktu dekat ini kita antarkan ke wilayahnya tepatnya di Lembata. Truk tanki ini bermuatkan 5.000 liter air yang akan mengantarkan air sepanjang 30 kilo. Jadi selama ini, masyarakat di Gilihape, tempatnya di Lembata, sulit mendapatkan air bersih, harus mengambil 30 kilometer. Nah, nantinya truk tanki inilah yang akan mempermudah dan mengantarkan air kebaikan. Kau muslimin dimanapun berada, Mari bantu BWA dalam mengadakan prasarana air bersih melalui program WFP Water Action for People. Insya Allah air yang akan mengalir kepada saudara membutuhkan akan mengalir juga pahala sampai ke Yaumul Adi.